selanjutnya kepada zodiak yang keempat selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang sukses bisa atau mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021 Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan kemisanya kita mengambilkan support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang sukses bisa atau mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021 pertama support energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang sukses besar dan mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kesimpulan ataupun memperkuat ramalan zodiak yang sukses besar dan mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. di disini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Five of Swords ataupun lima pedang. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana disini digambarkan seorang Gemini akan sukses besar dan mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021. Kesuksesan didapatkan oleh seorang Gemini yaitu di dalam menata kesehatan, Penjaga kesehatan yang dimana sini akan berdampak positif kepada aktivitas pekerjaan kefokusan dalam bekerja yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta disini kesuksesan didapatkan oleh seorang gemini mengambil satu peluang untuk membuat usaha, untuk mengerjakan sebuah usaha, untuk mendirikan sebuah usaha yang akan mampu mendoklat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk sebuah energinya adalah kenaik open takal. Secara umumnya, Naiko Ventakali seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Gemini akan sukses besar di bulan November tahun 2021 dan mendapatkan perubahan kehidupan di dalam kategori keuangan, karir pekerjaan yang dimana mana di sini selalu didukung oleh orang-orang terdekat, didukung, didoakan oleh orang-orang di sekitar, serta pasangan Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Strength. Secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang gemini dalam meniti karir menjaga kesehatan akan berhasil di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini akan terjadi perubahan kehidupan yang didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh orang-orang terdekat gemini sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah 7 of one ataupun 7 tongkat. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan. Seorang Leo akan sukses besar dan mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021. Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Leo di dalam meniti karir, meniti usaha, yang dimana disini akan mampu mendapatkan kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan di sini akan terjadi perubahan kehidupan yang sangat bagus kepada seorang Leo di bulan November tahun 2021. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan sebuah karir yang akan meningkat, yang akan lebih bagus, yang mampu mendongkrak finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page or pentakel. Secara umumnya page or pentakel itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang lelaki akan mendapatkan kesuksesan yang sangat besar, yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan finansial yang lebih bagus di dalam kategori karir pekerjaan. Dan di sini seorang Leo akan selalu didukung didoakan oleh seorang anak didukung didoakan oleh keluarga Leo sendiri. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kekuatan dalam kelembutan hati seorang Leo dalam meniti karir akan memberikan hasil yang maksimal kepada keuangan kehidupan finansial di bulan November tahun 2021 dengan dukungan dari keluarga dengan dukungan dan doa dari seorang anak Leo sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah. 5 open tackle ataupun 5 koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan sukses besar dan mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang cancer akan sukses dalam menata-meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana sini akan terjadi peningkatan keuangan yang akan membuat perubahan kehidupan kepada diri seorang cancer di bulan November tahun 2021 dan disini juga tidak tertutup kemungkinan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer akan berbohon manis di bulan November yang akan mendogak kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Kenaik oven secara umumnya kenaik oven itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang usianya di 30 tahun seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri dan disini menggambarkan seorang Cancer akan sukses besar dan mampu meningkatkan kehidupan finansial dan di sini usaha apapun yang akan dilakukan oleh seorang Cancer akan berdampak positif kepada keuangan finansial kehidupan, sehingga terjadi perubahan kehidupan yang lebih bagus lagi yang didukung oleh pasangan, keluarga, serta dimotivasi oleh rekan-rekan Cancer sendiri. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Cancer, membuat seorang Cancer akan semakin sukses lagi, yang dimonetisinya akan tercipta. Keuangan kehidupan yang lebih bagus yang didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat, didoakan oleh pasangan konselor sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah seven open tackle ataupun 7 koin Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersedia Virgo, yang dimana disini digambarkan seorang Virgo akan sukses besar dan mengalami perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021. yang didapatkan oleh seorang Virgo di dalam kategori pekerjaan, meniti karir, meniti pekerjaan, yang dimana disini akan tercipta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 Seorang Virgo akan mampu sukses berhasil meniti karir meniti keuangan di bulan November tahun 2021 Yang dimana sini akan terjadi perubahan kehidupan yang selalu didukung di doakan oleh orang tua Saya disini seorang Virgo suka belajar dari orang yang lebih pengalaman untuk meniti kehidupan Dan jika kartu strike kita gabungkan dengan zodiak yang keempat disini menggambarkan Kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Virgo akan membuatnya semakin sukses di bulan November yang akan berdampak positif kepada karya keuangan finansial yang didukung diluatkan oleh orang tua serta seorang video suka belajar dari orang tua yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan untuk sedek yang kelima adalah Trio pentakel ataupun tiga koin untuk sedek yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris akan sukses besar dan mengalami perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan keuangan kehidupan finansial seorang aris akan jauh lebih meningkat, yang dimana di sini berkat usaha seorang aris, dan di sini seorang aris suka berbagi kepada orang lain yang membuat fitur, dia akan semakin terbuka, yang akan terjadi perubahan kepada kehidupannya sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of cup. Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang aris akan sukses besar di bulan November tahun. 2021 yang di mana di sini setiap usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal dan di sini pintu rezeki akan semakin terbuka dengan seorang Agus suka berbagi kepada orang-orang terutama di dalam kategori kepada anak-anak yang membutuhkan dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodek yang keempat di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Aries akan membuat seorang air semakin bagus lagi, semakin sukses lagi, yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang selalu didukung, dimotivasi oleh seorang anak. Dan di sini berkat seorang air suka berbagi kepada orang-orang, terutama dalam kategori seorang anak akan membuat pintu kesuksesan semakin terbuka lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan. Lima zodiak yang sukses besar serta mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Leo, yang ketiga zodiak Cancer, yang keempat zodiak Virgo dan yang kelima adalah zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang sukses besar serta mendapatkan perubahan kehidupan di bulan November tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.